Jelas saya rasa masam tu Hi guys Assalamualaikum Okay hari ni aku akan Makan menu terbaru Daripada KFC iaitu KFC ayam pedas nyonya Makanan baba nyonya Asam pedas nyonya macam tu lebih kurang lah Dibuatlah ayam pedas nyonya Tapi rasanya berdasarkan apa yang dikatakan Rasanya masam-masam Manis pedas tu mungkin aku kurang saya rasa ni mesti lebih kurang balik ni scrunch. Bau dia pun ha tapi kita tahu lah macam mana nak tahu kita kena cuba rasa kan. Okay aku ada beli combo dua ketul eh. Combo dua ketul ni RM15.99 dia datangkan dengan nasi. Ha aku laulah aku nak makan nasi ke tak. Ni ada koslo ayam dua ketul. Ni ayam dia nampak macam tak penuh sangat salutan dia biasa Sikit je Thai ni macam banyak sikit lah Dia punya salutan Pedas nyonya dia tu ha, Kita nak tahu macam mana rasa Nampak ni ni macam tak banyak sangat kan Minta okay. Nasi kosloh Dua ketul ayam Dan juga air lah Biasa aku minta Okay untuk hari ni aku minta air milo tu je lah dia punya isi dalam Tanpa buang masak Jomlah kita makan Bismillahirrahmanirrahim Bau dia pun dah memang lebih kurang. We. Macam Tomiang-Tomiang. Apa yang Tomiang? Kata Baba nyonya. Nasi biasalah. lah. Hmm. Aku tak tahu Kalau aku dah makan nasi ni. Masih tak mampu je nak makan ayam dulu dua ketul tu. Kita ambil sikit lah. Mubang sangat pun. Kita nak lebih kepada rasa dia. View. Okay. Makan sikit dia dulu. Okay guys. Okay ayam pun kita makan seketul saja dulu. Gitu. Okay, Sebab nanti nak makan apa dengan nasi. Sos low Okay. Kita rasa dekat ni lah. Kita makan tai lah. tai ni. Sebab aku, aku tengok macam banyak lagi kan salutan dia. Kita rasa ayam dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Memang jelas saya rasa masam tu. Tapi okay dah nice. Memang lebih kurang balin ni scrunch tu. Asam-asam telur kuat eh Rasalah sikit Asam-asam Kita makan dengan nasi pula eh Mungkin dengan nasi lebih sedap Kita makan dengan nasi Dengan koslo sikit Korang nak ke? Nah, first bite untuk korang Sedap Allah kuci aku cakap <tipas> <tipas> Tapi Nanti tengah bagi Dua tepi dulu Aish, bismillahirrahmanirrahim hmm. Hmm, Tak nak pun ke bagi Nona Nenang no. sending store duduk sini, ada dok Kan tolak-tolak stand aku Bila aku dah makan dengan nasi ni Rasa dia dah kurang rasa masam tu Lagi aku makan dengan Koslo ni kan Tapi ok lah Mungkin nak kena tambah sos pula macam biasalah rasa dia tu dekat dekat dengan kulit ayam je dekat dalam tak terasa sangat tak sikit sikit dia makan ayam tu saja tak perlu sos pun sebab rasa dia dah cukup dah masam memang dah rich dah so aku nak rasa je pakai sos cili which one is better with or without bismillah Aku rasa makan macam tu je Tak payah eh, pakai sos cili dah Okay dah Aku takkan makan yang lagi satu ni Aku buat habiskan seketul je Dengan nasi ni sikit Sebab ada lagi separuh eh, nasi Bismillah Tak nak apa. Seperti yang kita boleh agak Rasa dia memang lebih kurang Rasa Balinese Crunch tu Ataupun memang mostly like Sama Kalau korang suka Balinese Crunch hari tu Boleh lah cuba yang ni memang lebih kurang Masam-masam tu memang Masam-masin tu ada rasa Masam tu memang kuat masa masih pedas tu sikit je manis tu pun adalah sikit tapi pedas tak ada pedas sangat untuk orang tak makan pedas tu maybe lah rasa sikit kalau orang makan pedas lagi hmm, tak acha tak aca, tak acha tak acha langsung ha tak acha langsung tapi okeylah makan macam tu saja okey makan dengan sos pun okey makan dengan nasi pun sedap sebab bila makan dengan nasi nasi tu kan macam plain je kan rasa dia plain macam tak Kuat sangat, strong sangat dia punya rasa uh, So dia macam balance lah Bila makan dengan nasi tu okay, di, Untuk combo dia ketul lah dapat dengan nasi Untuk combo tiga ketul tak dekut Rasanya aku tak sure sangat Okay itu saja Video aku untuk kali ini Apapun, Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Terima kasih pada sudah sudi subscribe selama ini uh, Yang sudah sudi support Sudah sudi tengok video aku Okay, okay overall okey sedap je boleh diterima tak ada pelik sangat rasa dia okey tu je sekian bye bye terima kasih